Selamat datang di Week ke 9 mata kuliah Mobile Game Programming yang saya bawakan secara asinkronus. Materi hari ini adalah tentang United Ads. Unity Ads adalah salah satu ads network yang uh, sangat dip, sangat populer gitu ya, dipakai oleh uh, publisher yang mengembangkan game ataupun aplikasi non-game yang menggunakan atau berbasis Sistem Unity atau Platform Unity. Jadi secara definisi ad Network ini merupakan teknologi platform atau jaringan database yang melayani, yang punya service untuk melayani uh, penjebatani dari sisi developer publisher dengan pemasang iklan atau advertiser. Jadi ada dua belah pihak yang yang terlibat di dalam jaringan ini, yang menggunakan layanan ini yakni Advertiser, pemasang iklan dan si developer yang akan menggunakan iklan mereka dan menampilkan iklan mereka kepada pengguna uh, user end user. Dan uh, si advertiser dapat mengatur kampanye mereka melalui berbagai macam tools yang disediakan. Dan advertiser bisa mengatur targeted ad-nya. Misalkan bisa dia mau mengatur demografi usia usia tertentu, gender. Mungkin juga lokasi ya, misalkan saya memetarget masyarakat Indonesia saja ya. Jadi karena mungkin etnya berbahasa Indonesia sehingga saya bisa menarget seperti itu agar iklan yang ditawarkan ditampilkan itu benar-benar tepat ya. E, si advertiser juga bisa mengatur tag ya e, kata kategori atau tag untuk aplikasi-aplikasi e, tertentu. Misalkan saya hanya ingin nongol di aplikasi yang seperti apa. Dari sisi publisher atau developer, kita bisa memasang suatu placeholder, suatu placement ad di dalam aplikasi kita agar ad-nya bisa muncul secara otomatis dan itu semua dihandle oleh ads network. Jadi kita tidak perlu um, apa namanya, menjalin kerjasama dengan advertiser atau kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari iklan sendiri. Ads Network yang menawarkan bantuan tersebut ya dengan menampilkan iklan-iklan yang berbasis atau berdasarkan database mereka Dan tentunya iklan-iklan yang match dengan uh, targeted ad yang dimaui oleh advertiser Oke okay. jadi seperti itu Ads Network jadi ada kita sebagai developer publisher bisa akses ada panel ada dashboardnya Demikian juga advertiser juga bisa akses ada panel dan dashboardnya dan uh, khusus di materi hari ini kita tidak bahas dari sisi advertiser itu mungkin anda bisa pelajari sendiri. Di sini saya akan bahas dari sisi programming Unity Ads-nya, bagaimana memasang atau mengimplementasikan ad ke uh, Unity platform kita. Uh, ini adalah popular ads network ya, jaringan ads yang populer saat ini adalah Google AdMob yang uh, banyak sekali yang menggunakan dan uh, tidak hanya uh, Terbatas untuk game, aplikasi mobile game tapi bisa macam-macam uh, platform, ya. Bisa platform non-gaming, website, dan sebagainya. Sedangkan Facebook Ads memanfaatkan platform sosial media mereka untuk menawarkan iklan-iklan kepada penggunanya. United Ads di satu sisi merupakan uh, ad network yang terintegrasi dengan platform United, jadi penggunaannya sangat simpel, sangat natif ya dan uh, mudah untuk diimplementasikan. Uh, Oke, okay. Unity Ads adalah uh, pl uh, platform monetizations terintegrasi ya untuk Unity, untuk iOS dan Android developer ya dan uh, sangat mudah untuk dipasang ya. Kemudian kita bisa ngatur berbagai macam uh, ini apa namanya settingan gitu ya. Apakah mau ditampilkan untuk usia? Uh, anda nampilkan ad untuk rentang usia tertentu atau seperti apa. Jadi ada banyak settingannya, ada dashboardnya dan Anda bisa lihat perolehan revenue yang Anda dapatkan dari ad ini. Untuk itu Anda perlu tahu ya kalau kita bermain-main dengan Unity ad atau ad ad yang lain, network yang lain, Anda perlu tahu beberapa metriknya. Ya, jadi Anda lihat di sebelah kanan ini adalah tonton report dashboard. Kalau Anda menggunakan Unity ads, ya, jadi ada breakdown beberapa data dan statistik perolehan revenue yang Anda dapatkan uh, dari United Ads. Ya. Ads revenue di sini itu menunjukkan berapa dolar yang Anda dapatkan uh, dalam kurun waktu 7 hari ini bisa disetting sih tergantung filter yang di atas. Jadi uh, perolehan yang bisa Anda setting berapa dolar yang sudah Anda dapatkan dari United Ads. Impressions ini adalah tolak ukur berapa Jumlah berapa kali video ditampilkan dan ditonton oleh pengguna, oke, okay. dan tentu saja dalam rentang sekian hari atau sekian waktu tertentu. ECPM atau Effective Cost per Mile menampilkan rata-rata uh, pendapatan aplikasi Anda per 1000 impression, jadi 1000 tontonan video itu uh, dapat berapa apa namanya berapa dolar dan Perlu anda ketahui um, perolehan ECPM dolar ECPM ini uh, sangat variabel, sangat variatif, ya, tergantung dari uh, apa namanya, post, uh, namanya pengguna yang nonton. Apakah berasal dari kota-kota atau negara tertentu, ya, itu punya rate yang berbeda-beda. Fill rate ini adalah menampilkan uh, persentase. Uh, availability ad ya ketersediaan iklan dibagi dengan permintaan iklan. Jadi unit, uh, secara default United ad akan assign sekian ads untuk aplikasi kalian dan apabila sangat banyak orang yang nonton ad kalian tentu saja ini akan uh, apa namanya men, uh, turun nih ya nilainya. Sehingga nanti fill rate nya akan ada algoritma khusus yang akan menambahkan ads ad secara otomatis sehingga Ad dapat, tata, dapat tampil dengan dengan uh, baik ya, dengan memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Impressions slash menampilkan berapa number of impressions setiap harinya per daily active, active user-nya. Ini adalah beberapa metrik-metrik ya, yang perlu Anda ketahui ketika bermain dengan ads. Nah, berapa duit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan United Ads. Sebenarnya ini variatif sekali karena tergantung dari region, dari platform, dari demografi pemain, dan penempatan in-game placement-nya, apakah ad-nya full screen, apakah hanya berupa mini banner, dan sebagainya. Jadi, uh, semuanya ada uh, parameter yang terlibat di dalamnya, sehingga kita tidak bisa mematok dengan pasti berapa revenue yang Anda dapatkan. Nah, sebagai gambaran aja um, untuk per seribu impression, per seribu Video yang ditonton dari Unity Ads Kita bisa mendapatkan 6-12 dolar oke? Dan bisa lebih besar dari 12-20 hingga dolar Apabila yang nonton itu berasal dari negara-negara yang Speaking language-nya berbahasa Inggris Seperti negara-negara Eropa, negara di Amerika Kalau yang nonton ad-nya orang Amerika dan Eropa itu uh, Anda dapatnya lebih gede atau non -eng non English speaking countries yang paling rendah dapatnya jadi seperti itu teman-teman ya jadi how much do you earn itu depend sangat banyak variabel faktor yang yang berperan di sana kuncinya adalah melihat dari each EPCM dan mengatur settingan uh, ad Anda uh, di, apa namanya, dibuka untuk siapa begitu ya dan kalau Anda mau menarget orang yang menggunakan berbahasa Inggris, ya negara-negara Eropa, Amerika Anda, buat game yang universal, yang general, yang memakai bahasa Inggris tentunya. Jenis tipe atau ad, tipe ad yang dapat di-handle oleh United Ads, itu adalah ada tiga, rewarded video, interstitial video, dan banner. Ya, Rewarded video ini adalah ad yang nongol, dan setelah User nonton ad tersebut maka anda wajib memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada user tersebut, misalkan dapat permata, dapat koin dan sebagainya. Jenis rewarded video ini ad yang tidak bisa di skip, ya user nggak bisa skip. Interstitial video adalah ad yang bisa di skip dalam rentang waktu tertentu, misalkan 5 detik dia bisa skip. Biasanya dipakai untuk uh, jeda antar level begitu ya yang tidak terlalu mengganggu loading pada saat loading permainan itu juga tidak terlalu mengganggu ya. Jadi seperti itu banner ini uh, kita menyiapkan sebuah placement di aplikasi kita walaupun tidak full screen ya hanya 20% atau 10% dari layar tapi cukup Anda harus spend UI yang ekstra ya ekstra UI untuk dikorbankan untuk meletakkan banner. Banner itu ad yang nongol uh, biasanya bentuknya persegi panjang entah di atas atau di bawah tampilan UI kita. Oke, okay. nah uh, beberapa ad network lain yang mungkin anda ingin coba itu Google AdMob. Di sini ada tutorial untuk uh, memakai Google AdMob di dalam Unity Player Project anda atau Facebook Ad juga ini anda bisa coba lihat untuk mengaktifkan network ad Facebook di dalam Unity Anda, oke. Okay. Nah, pada sisi uh, programming selanjutnya kita akan coba mengintegrasikan Unity Add ke dalam project kita serta menampilkan uh, ad di dalam game yang kita buat. Jadi misalkan gamenya kita pakai game Angry Bird kemarin, ada live di sini, ya. Setiap kita setiap kali kita lontarkan bolanya, life-nya berkurang. Ketika Live-nya 0, 0, maka run out of live-nya atau HUD-nya muncul, dialognya muncul, kita tidak bisa bermain lagi, kita harus tekan play again untuk nonton iklan, oke, okay? setelah nonton iklan, baru uh, kita bisa bermain kembali, oke, okay? jadi itu yang akan kita kerjakan pada sesi uh, programming berikut ini.